wadidaw wadidaw Lihat teman-teman, di sini ada banyak sekali mainan. Widih Widi, di sini mainannya keren-keren sekali ya teman-teman. Yuk kita ambil satu persatu. Wah, wow, lihat teman-teman, di sini ada mainan Hulk. Hook. Wow, hooknya ini keren sekali ya teman-teman. Ada armornya. Dia membawa palu dan juga kapak teman-teman. Oh, no. Yuk kita simpan dulu ke kotak ajaib. Widi Widi di sini ada mainan Wonder Woman teman-teman. Widi Widi cantik sekali ya teman-teman Wonder Woman ini dia membawa tameng. Wow mantul Kemudian di sini Widi Widi di sini ada mainan Thor teman-teman. Wow, lucu sekali ya teman-teman torsnya ini membawa palu. Jadi, lucu sekali. Kita simpan. Widi-widi di sini ada Kapten Marvel Wow, cantik sekali ya teman-teman Kapten Marpelnya ini. Widi di sini nyala teman-teman ada lampunya. Wow, mantul sekali. Wah, wah, wah, di sini ada Mainan Loki <laughs> oh, you truly have di, di sini, lokinya ada tanduknya ya, teman-teman. Berwarna emas di sini, ada sayapnya juga berwarna hijau, mantul! Warah-warah di sini, ada topeng Ultraman, teman-teman. Widih, lucu sekali ya, teman-teman. Topeng Ultraman ini keren sekali. Widih, widih, di sini ada topeng Optimus Prime, teman-teman! Legendary warriors, the powers that created us! Wow, keren sekali ya, teman-teman! Optimus Prime-nya ini berwarna merah! Wow, lihat, teman-teman, di sini ada palu tors Wow, keren sekali ya, teman-teman! Palu nya ini besar sekali, berwarna abu-abu. Kita pukul-pukul dulu. Widi-widi di sini ada Iron Man, teman-teman. Jadi di sini Tony Stark ya, teman-teman. Iron Man-nya sedang membuka helm. wow lucu sekali. Kita simpan. Widi-widi di sini ada Iron Man MK1. Wow, mantul sekali ya, teman-teman. Kita simpan. Wui di sini ada Hulkbuster chibi-chibi, teman-teman. Jadi keren sekali ya, teman-teman, hulkbuster -nya ini. wadidaw wadidaw di sini ada Hulkbuster lagi. Di sini hulkbuster -nya sangat besar, teman-teman. Wow, mantul sekali ya teman-teman. Di dalamnya ada Iron Man-nya. Wow, tuh lihat. Di sini ada Iron Man-nya teman-teman. Kita simpan. Widih, widih. Di sini ada Spider-Man sedang mengeluarkan jaring. Wow, mantul sekali. Lucu sekali ya teman-teman. Spider-Man-nya ini. tentu Widih, widih. Di sini ada The Flash. Wow, lucu sekali ya teman-teman The place-nya ini berwarna merah. Mantul. Widi-widi di sini ada, Wih, di sini ada grot teman-teman. Grot ini si manusia kayu ya teman-teman temannya si roket. Kita simpan. Widi-widi di sini ada. Wah, di sini ada topeng tors teman-teman. Wow, mantul sekali ya, teman-teman. Topeng torsnya ini ada sayapnya. Kita simpan. Widih-widi di sini ada Kapten Amerika, Dang, we look awesome in these. Wow, mantul sekali ya. Kapten Amerikanya ini sangat lucu, teman-teman. Widih-widi di sini ada Black Panther. Frog, Spider-Man, what did you do that for? We are on the same team wow mantul sekali ya Black Panther ini si manusia kucing hitam. Widih mantul. Widih widih di sini ada Topeng Ultraman teman-teman. Di mantul sekali ya Ultramannya ini ada tanduknya dua tanduknya ya teman-teman. Mantul sekali. Wah di sini ada Cyborg teman-teman. Widi mantul sekali ya teman-teman, cyborg ini si manusia setengah robot mantul. Widi Widi di sini ada Wonder Woman. Ini cantik sekali ya teman-teman Wonder Woman-nya ini si superhero wanita mantul. Wow di sini ada Aquaman. I call it. Rousing song of heroism. Wah wah wah, lucu sekali ya teman, keren sekali Aquaman-nya ini. Dia ada kalungnya juga teman-teman. Di sini badannya berwarna emas, tangan dan kakinya berwarna hijau, mantul. Kemudian di sini Widi Widi, di sini ada topeng Iron Man. Wow, keren sekali ya teman-teman topeng Iron Man-nya ini. Mantul. Kemudian di sini Widih Widih. Di sini ada Topeng Bima. Wah keren sekali ya teman-teman Topeng Bimanya ini berwarna biru. Widih Widih. Di sini ada Topeng Kapten Amerika teman-teman. Wow lucu sekali ya Topeng Kapten Amerikanya ini. Di sini ada huruf A-nya. Kemudian di sini di sini ada topeng Power Rangers. Wow, keren sekali ya teman-teman. Di sini Power Rangers-nya berwarna biru. Kemudian di sini Widi wudi di sini ada topeng Thanos. wow keren sekali ya teman-teman. Topeng Thanos-nya ini berwarna ungu Kita simpan. Wudi wudi di sini ada topeng Spider-Man. Wow, keren sekali ya teman-teman topeng Spiderman-nya ini kita simpan. Widih di sini yang terakhir ada si huluk hijau. Wow, seram sekali ya teman-teman. Hulk -teman. ini si monster hijau. Lihat giginya teman-teman sangat putih sekali. Kita simpan.